hari minggu adik-adik! Halo adik-adik, apa kabarnya semua? Kakek seneng banget nih bisa ketemu lagi sama adik-adik di HMPA di Youtube. Waduh, apa kabarnya semua? Pasti penuh sukacita kan? Nah adik-adik pada hari ini nih, karena udah pada semangat nih ya Kak Echa ya. Sebelum kita mulai ibadah, kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu nih kepada adik-adik yang di rumah. Nah, pelayan pada hari ini ada Kak Echa dan Kak Rachel sebagai liturgos ada Katomi sebagai gitaris dan ada Kadenia sebagai kahonis. Nah tapi kan masih pagi-pagi nih jam 7 pagi kita udah nyampe. Kak Kesia ngeliat adik-adik masih ada yang matanya masih melek-melek karena tahan ngantuk. Ada juga yang belum sarapan jadi masih lemes banget kak receh Bener banget nih kak. Nah nggak apa-apa Kak Kesia wajarin. Tapi gue lebih semangat lagi Kak Kesia punya ide. Gimana kalau kita ice breaking kita nyanyi lagu dari tempat matahari. Jangan lupa bangkit berdiri. Dan pakai gerakannya ya. adik-adik nih masih ada yang kelihatan belum semangat nih, Kak. dan masih ada yang ngantuk-ngantuk nih adik-adiknya nih, nah kalau gitu biar kita makin semangat lagi nih adik-adik kakak ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan pujilah nama Tuhan jangan lupa gerakannya ya pujilah nama Isya adik mau adik-adik nyanyi lagi nih untuk melengkapi semangat kita pada pagi hari Boleh ini. Boleh banget Kak. Nah adik-adik masih dalam posisi berdiri dan jangan lupa juga pakai gerakan, kita akan nyanyi lagu satu lagi ice breaking kita yaitu adalah Sukacita di hatiku. Sekarang kita akan memulai ibadah nih adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk bersaat teduh. Lipatkan tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala saat teduh dimulai. Tuduh selesai Adik-adik tetap dalam posisi berdiri dengan tenang ya Adik-adik Kak saya mengajak adik-adik lagi Untuk angka satu pujian Untuk kita masuk dalam ibadah ya Kita nyanyi dari Kidung Ceria 349 Bait 1 dan 2 semua yang tercipta Untuk lipatkan tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk melaksanakan IHMPA di pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, adik-adik kalian -adik dan kakak-kakak kalian -kakak agar kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan nanti dapat kami laksanakan ya Tuhan, kami dengarkan, dan kami pahami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami yang dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik kalau sudah duduk siapin alkitabnya ya. Siapa yang tadi belum siapin alkitabnya? Ayo buru-buru diambil. Kak Kesia kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> Oke kalau sudah buka alkitabnya, sudah disiapin. Kak Kesia ajak adik-adik untuk buka Mazmur dari masmur 138 ayat 1-3. sampai Ayo minta dibantu Mama Papanya nih kalau yang blose bingung Mazmur di mana ya Kakak? Minta dibantu Mama Papanya ya. Di Mazmur 138 ayat 1 sampai 3 yang akan dibacakan oleh Bacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 138 ayatnya yang pertama hingga ketiga. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermasmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Nah, adik-adik, setelah adik-adik sudah membacakan mazmur tadi, waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Ajak Adik-Adik, untuk bernyanyi dari Kidung Ceria, 177, di pintumu, ku datang. Dan juga aktivitas yang akan adik-adik kerjakan ya. Ayo kita dengarkan Firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Wow, udah lama banget ya nggak lihat Kadina di YouTube. Biasanya kita ketemuan di Zoom. Sekarang balik lagi sama Kadina di YouTube. Gimana kabarnya adik-adik? Kadina harap. Adik-adik semua yang ada di rumah tetap sehat, tetap kuat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Nah tadi kan kita sudah memuji Tuhan bersama dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu coba kita ambil alkitabnya, coba dilihatin ke kadina alkitabnya, wah sudah siap semua. Kita mau buka firman Tuhan pada pagi hari ini dari keluaran 32 ayatnya yang pertama sampai ke enam. kita kasih waktu adik-adik untuk -adik, mencari ya. Dari kitab keluaran di perjanjian lama ayatnya, eh pasalnya yang ke 32 ayat 1 sampai ke enam. Kalau Alkitabnya Adik-adik sudah terbuka, ditaruh dulu. Kita mau berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti apa yang mau kita baca pada hari ini. Yuk, kita lipat tangan. tundukkan kepala, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang begitu baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan di sepanjang hidup kami. Sehingga pada hari ini kami dapat bangun pagi dengan keadaan sehat dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya firman yang boleh e, didengarkan, dibaca dan kami renungkan bersama-sama ya Tuhan. Dapat kami mengerti, dapat kami pahami dan dapat kami teladani dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan sebab kami anak-anakmu telah siap mendengar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik diambil lagi alkitabnya. Kita membaca bersama-sama ya. Adik-adik juga ikut membaca di rumah. Dari keluaran 32 ayatnya yang pertama sampai ke enam. Beginilah firman Tuhan. Pembacaan alkitab pada hari ini diambil dari keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 6. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, Tenggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki, dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka. Dia bentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah alamu yang telah menonton engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mesbah di depan anak lembu itu. Berseluruh Harun, katanya, Besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikian pemacangan Alkitab kita. Nah, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, Kak Dina mau tanya siapa di sini yang punya kakak atau punya adik? Tucuk tangan coba. Wah banyak ya, ada yang punya kakak, ada yang punya adik. Kali mau nanya lagi, kakaknya atau adiknya itu uh, sifatnya sama nggak kayak adik-adik? Misalnya adik-adik suka makan telur, tapi kakaknya sukanya makan nugget. Nah beda-beda kan? Gak, gak sama, nggak selalu sama. Nah. Hadina hari ini mau cerita tentang dua orang bapak-bapak. Mereka berdua itu adalah seorang eh sepasang kakak dan adik. Siapa ya kira-kira tadi kita sudah baca? Betul, gambarnya ada di sini ya. Adalah Harun dan Musa, Bapak Harun dan Bapak Musa. Hadina punya gambarnya di sini. Nah, ada dua orang, ada Bapak Musa dan Bapak Harun. Kira-kira yang kakak yang mana, yang adik yang mana ya? Benar, jadi Bapak Harun ini yang lebih tua, yang udah putih jenggotnya. Ini adalah kakaknya Bapak Musa. Siapa sih mereka berdua adik-adik? Ada yang kenal? Pasti kenal dong, tadi kan kita baru baca cerita tentang mereka. Jadi Bapak Harun dan Bapak Musa. Ini adalah dua orang Yang dipercaya oleh Tuhan Untuk membantu bangsa Israel Keluar dari tanah perbudakan adik-adik Dimana? Betul di tanah Mesir Jadi Bapak Harun dan Bapak Musa ini Melewati perjuangan Berdua-berduaan ini Dan dibantu oleh Allah Untuk membebaskan bangsa Israel Dari perbudakan Mesir adik-adik Jadi hebat ya dua kakak adik ini Nah jadi adik-adik Uh, Bapak Harun ini, eh mana nih? Bapak Harun ini selalu menemani Bapak Musa dimanapun ia ditugaskan oleh Allah. Contohnya waktu itu Bapak Musa menghadap Fir'aun, adik-adik lihat gambarnya di sini, ternyata ada juga Bapak uh, Bapak Harun ya. Dia diperintahkan, ditugaskan untuk menjadi juru bicaranya Musa, membantu adiknya untuk berbicara di depan Fir'aun. Nah. Lalu Bapak Harum ini juga ikut memimpin perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian Di tanah mana yang dijanjikan oleh Allah? Benar, tanah Kanaan. Jadi Bapak Harum ini setia menemani Bapak Musa untuk berjalan memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian Dan adik-adik di firman yang tadi kita baca ini Yang barusan kita baca ini Uh, Bapak Harun ini dia uh, membantu Bapak Musa mendampingi bangsa Israel sewaktu Bapak Musa itu pergi ke Gunung Sinai saat dipanggil oleh Allah. Nah, Adik-adik, Kadina punya gambar yang mana nih? Nih. Jadi ini adalah Gunung Sinai. Gunung Sinai gunung tinggi itu terletak di uh, tempat perkemahan bangsa Israel Adik-adik. Nah, di Gunung Sinai, di Gunung Sinai ini Allah memerintahkan Musa untuk naik ke atas Untuk menerima ke 10 firman Allah Kalau adik-adik mau baca nanti ada di Keluaran 20 Adik-adik bisa lihat apa aja sih 10 firman Allah itu Nah adik-adik Bapak Musa ini selama di gunung Sinai Bapak Musa itu tinggal selama 40 malam Wah bayangin adik-adik tidur di gunung 40 malam Lama banget ya adik-adik ya Nah tapi adik-adik karena Bapak Musa setia pada Allah, makanya Bapak Musa benar-benar mengikuti perintahnya untuk tidur, untuk berada di Gunung Sinai selama 40 malam. Nah, tapi Bapak Harun tadi kakaknya Bapak Musa ini, dia tak ikut naik ke atas. Karena e, Harun diperintahkan untuk e, menggantikan Musa, untuk memimpin bangsa-bangsa Israel di bawah. Jadi untuk menemani bangsa Israel di bawah Untuk memberikan uh, apa namanya pendapat, masukan untuk bangsa, bangsa Israel Nah tapi adik-adik bangsa-bangsa Israel nih yang ada di sebelah kalian sekarang Itu mereka merasa aduh lama banget nih Udah 40 malam ditinggal sama Bapak Musa Ini gimana nih gak ada Bapak Musa kita gak punya pemimpin Kayak bayangkan adik-adik Negara Indonesia tiba-tiba presidennya nggak pulang-pulang dari pergi-pergi, makanya orang-orang Israelnya bingung. Mereka, aduh, kita harus harus gimana nih? Nanti kita kehilangan pemimpin, bapak Musa nggak ada kabar nih. zaman dulu kan nggak ada telepon ya, adik-adik ya. Jadi bapak bosnya nggak bisa telepon ke orang-orang Israelnya. Nah, di saat bangsa-bangsa Israel itu kebingungan, ada salah satu orang Israel yang meminta kepada Bapak Harun. Mereka bilang gini, udah-udah kita bikin eh uh, Allah lain aja untuk disembah Karena kayaknya Bapak Urusan nih gak balik-balik ya Udah 40 malam nih, kayaknya gak bakal balik ke kita lagi deh Daripada kita kehilangan pemimpin, mending kita bikin Allah lain aja deh Nah, tahu gak adik-adik Bapak Harun bukannya menolak dengan tegas Tapi Bapak Harun mengiakan Bapak Harun bilang, ya sudah kalau gitu Emas-emas kalian semua Ibu-ibu sana nyopotin anting Nyopotin kalung belang dicopotin emas-emas semuanya Dikasih ke Bapak Harun Untuk apa adik-adik? Emas itu dipanaskan, dilelehkan Lalu mereka membuat sebuah patung besar Yang berbentuk lembu atau sapi yang kita kenal Lembu atau sapi kecil yang berbahan biasa dari emas Nih, Kadida bawa aduh berat banget Nih, kayak gini, adik-adik. Tapi, zaman dulu lebih besar lagi, ya. Seperti ini, mereka membuat dan mereka menggunakan lembu ini untuk menjadi uh, allah mereka. Jadi, mereka menyembah lembu emas ini. Adik-adik bisa lihat gambar di sini: mereka menari-nari, mereka gembira, mereka berdoa, mereka memberikan korban bakaran kepada lembu emas itu untuk menggantikan. Musa dan juga Allah adik-adik Nah bangsa Israel itu rupanya tidak setia Kepada pemimpinnya sendiri Kepada Bapak Musa ini Bukannya menunggu Bapak Musa Mereka dan juga Harun Malah membuat uh, pemimpin yang lain Dalam kehidupan mereka adik-adik Jadi bangsa Israel ini tidak sabar Mereka tidak mau menunggu Nabi, eh, Bapak Musa ini sampai Kembali lagi kepada mereka adik-adik Mereka malah berpaling Dari Bapak Musa Dan juga Allah Yang telah eh, melindungi mereka Sampai saat ini adik-adik Wah jadi Di saat Bapak Musa ini Setia kepada Allah Dia pergi ke gunung Naik gunung ke gunung sinai Selama 40 malam untuk berdoa, untuk mendapatkan firman Tuhan tapi adik-adik eh, Bapak Harun di bawah malah tidak setia kepada Allah adik-adik jadi di saat Bapak Musa ini dia bersabar pada Tuhan menuruti firman Tuhan dan setia pada Tuhan tapi Bapak Harun enggak adik-adik jadi Bapak Harun dan juga umat Israel yang lainnya mereka tidak setia seperti Bapak Musa Nah adik-adik Sebagai anak-anak Tuhan Yang disayang sama Tuhan Setiap hari Diberikan berkat adik-adik Kita harus belajar Seperti Bapak Musa adik-adik Belajarnya belajar apa sih Kadina? Kita harus belajar Setia kepada Allah Jadi kalau kita lihat tadi Nabi Musa itu setia Kepada Allah, tapi Nabi Eh tapi Bapak Harun itu tidak setia kepada Allah Dan dia meninggalkan Allah dengan bangsa bangsa Israel Jadi adik-adik mau pilih mau jadi Bapak Musa atau mau jadi Bapak Harun jadi Bapak Musa ya adik-adik ya Meskipun di dalam kehidupan terkadang ada godaan Banyak godaan atau banyak cobaan Contohnya kayak tadi bangsa Israel mereka kehilangan pemimpin Jadinya mereka tidak sabar dan mereka tidak setia Kayak gitu adik-adik Tapi Tuhan akan memampukan kita untuk melewati cobaan Dan juga melewati godaan itu Kalau kita selalu setia kepada Tuhan Nah mungkin adik-adik juga udah mulai bosan ya Di rumah terus pengennya tuh ke gereja Pengennya tuh ibadah impa, Melihat teman-teman yang lain uh, Kita memuji Tuhan bersama tapi karena adik-adik setia kepada Tuhan dan juga adik-adik e, mengikuti anjuran dari pemerintah, nah, adik-adik tetap di rumah aja, tapi tetap bersuka cita dalam ibadah. Contohnya kayak sekarang, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jadi, adik-adik e, itu -adik tidak bosan untuk menguji Tuhan, tidak bosan untuk e, selalu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik tidak bosan untuk selalu berdoa, bukan karena, bukan saat adik-adik kesulitan saja, tapi setiap saat adik-adik bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini mengajarkan kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Kita tidak bosan untuk memuji nama Tuhan, untuk bersyukur, untuk membaca Alkitab, dan untuk berbuat baik. Nah, demikian firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita setelah ini mau bikin aktivitas ya bareng Kak Audrey. Yuk kita bikin aktivitas. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah ketemu lagi nih sama Kak Audrey. Gimana nih tadi firmannya? Udah ngerti kan? Kalau udah ngerti, sekarang kita mau bikin aktivitasnya adik-adik. Nah tadi kan udah denger ya ceritanya. Kalau Musa tuh meninggalkan bahasa Israel untuk mengambil 10 perintah Allah. Nah perintah Allahnya itu... Ditulis di dua loh batu Nah makanya hari ini kita aktivitasnya akan membuat loh batu versi kita Tapi kita bikinnya satu aja ya adik-adik Nah gimana sih caranya Kak Audrey? Nah pertama-tama kita siapin dulu nih alat dan bahannya Yang pertama ada kertas karton atau HVS Lalu ada kertas origami Terus ada alat perkat seperti lem atau double tip Terus ada gunting dan alat tulis Seperti bullpen atau spidol Nah jadi pertama-tama kita mau bikin loh batunya nih adik-adik Nah yang pertama kita ambil kertas kartonnya Lalu kita gunting seperti bentuk ini nih Jadi kayak persegi panjang itu, Tapi ujung-ujungnya tuh dikasih lengkungan-lengkungan gitu ya adik-adik Nah kalau udah disimpan dulu nih Kita ambil kertas origami Terus dilipat jadi dua bagian Gini Nah kita tuh cuman butuh satu sisi aja ya adik-adik Nanti digunting seperti bentuk ini nih Nih kayak gini Persegi panjang yang ukurannya kira-kira segini ya Nah kalau udah ini persegi panjangnya kalau Kak Audrey bikin 4 Adik-adik kalau mau bikin lebih juga boleh ya Terus kalau mau dimodifikasi ujung-ujungnya dikasih lengkungan-lengkungan itu juga boleh ya adik-adik Kalau sudah nanti tempel nih Sama yang lo batu tadi Nah nanti bakalan seperti ini nih Nah atasnya itu adik-adik tulis nama adik-adik mau menyembah Tuhan, seperti contohnya kak Audrey, Audrey mau menyembah Tuhan, nah di origami-origami yang tadi itu adik-adik adik-adik tulis, gimana sih cara kita buat tetap menyembah Tuhan kalau misalkan contohnya kaudri Audrey itu selalu mengikuti impa terus selalu berdoa tidak bosan baca Alkitab dan tidak bosan menyanyi memuji Tuhan, nah adik-adik Terserah nih gimana sih cara adik-adik untuk tetap setia menyembah Tuhan. Nah terus batunya ini boleh adik-adik hias. Pokoknya sekreatifnya adik-adik aja ya. Nanti seperti biasa Kak Audrey tunggu di grup WhatsApp PKA, PA Shalom Depok fotonya ya. Kak Audrey tunggu sampai jumpa. Nah adik-adik gimana firmannya tadi? Kakak harap adik-adik tadi meratin firmannya ya. Jadi adik-adik bisa paham dan bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari nah adik-adik juga jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang tadi adik-adik sudah -adik saksikan di foto terus dikirimkan ke grup wa atau KPS syalom depok nah kalau misalkan ada adik-adik yang belum masuk nih ke grup wa-nya adik-adik bisa uh, lihat di uh, description box di bawah ini ya Adik-adik kita akan masuk dalam memberi persembahan Adik-adik persembahan yang adik-adik nanti berikan bisa disatukan oleh persembahan Mama Papa ya, Atau adik-adik juga bisa kok kirim ke gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore Ingat ya daripada hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai 3 sore Atau biar lebih gampang ya, adik-adik bisa transfer melalui barcode di samping Nah, kita akan masuk ke dalam warta PA. Warta PA yang pertama, segenap kakak layang GPB Syam Depok mengucapkan selamat ulang tahun buat adik layan dan kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 November 2021. Tuhan Yesus memberkati. Eh, selamat ulang tahun. Nah, warta PA yang kedua, Kak saya mau ingetin lagi nih, kakak -kak, para pelayan PA nggak bosen yang ngingetin adik-adik untuk selalu isi absensi di kolom komentar. Contohnya, dengan format nama, garis bawah atau underscore, kelas sudah beribadah. Contohnya, kaeca underscore, kelas at sudah beribadah. Seperti itu ya, jangan lupa loh. Nah, warta PA yang ketiga, untuk orang tua, adik-adik yang belum bergabung dalam grup WhatsApp PA, bisa join melalui link yang ada di description box, atau bisa juga melalui Instagram at pekat.pa, pekat.pa, shalom Depok. nah adik-adik bagi adik-adik yang punya talenta seperti menari atau menyanyi ataupun baca puisi adik-adik bisa kirim video bernyanyi ke email PA yaitu gmail.com nah nanti hasil adik-adik itu akan kita tayangkan di IHMPA online via YouTube jangan lupa ya nah kakak juga mengingatkan ya adik-adik untuk minggu depan tanggal 21 November 2021 kita akan beribadah kembali melalui Zoom jam 7.30 pagi Nah link Zoom nya akan dikirimkan melalui grup, grup WhatsApp Pekat PA Shalom Jadi adik-adik jangan lupa untuk selalu ngecek ya Nah adik-adik Kak Kesia mau ingetin nih untuk paham papa adik-adik Bagi paham papa yang punya kritik atau saran bisa disampaikan ke pengurus atau para kakak lain PA ya Nah, nggak kerasa ya Kak Eca, kita udah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini nih. Nah, Kakak, Kak Rachel dan Kak Eca berharap adik-adik bisa selalu uh, mewartakan firman Tuhan dimanapun adik-adik berada ya. Adik-adik, untuk menutupi ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 358, Bait 1 dan Patuhan Allah besar tangkal. Sudah menguji nama Tuhan, kita sudah menggunakan firman Tuhan juga Tetap kesetiaan Bapak Musa kepada Allah Nah sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita bersatu di dalam doa dulu ya tadi Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan ala Bapa kami, terima kasih ya Tuhan atas penyertaanmu di sepanjang ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini berlangsung. Kiranya firman yang boleh kami dengar, boleh kami baca, dan boleh kami renungkan pada pagi hari ini ya Tuhan, dapat kami ingat, dapat kami teladani, dan dapat kami ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kami dapat selalu uh, setia kepada Tuhan, di setiap uh, kehidupan kami ya Tuhan, uh, di mana kami tidak bosan, dan juga kami selalu Setia kepadamu Tuhan sekarang kami mau uh, Kembali ke Kegiatan kami ya Tuhan Kiranya Tuhan berkati uh, Kami ya Tuhan di sisa hari ini Biarlah hari-hari kami ya Tuhan uh, Dapat selalu menjadi Berkat bagi orang-orang Di sekitar kami Berkati juga kami ya Tuhan yang esokan harinya Akan kembali bersekolah baik secara online Maupun offline Kiranya Tuhan berkati kami sehingga Uh, pelajaran yang kami pelajari dapat uh, kami mengerti ya Tuhan Kiranya Tuhan uh, menjaga kami ya Tuhan uh, di kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan Ampuni segala dosa dan kesalahan yang pemimpin kami lakukan selama ibadah ini berlangsung Kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa kami ya Tuhan Doa ini ya Tuhan kami alaskan ke dalam tangan pengasihanmu yang telah mengajarkan kami berdoa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 Selamat hari minggu, adik-adik. Sampai jumpa di Ibadah Impa minggu depan. Dadah!